halo assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen Hai teman-teman semuanya apa kabar di pertengahan bulan Ramadan ini semoga semakin semangat ya ibadahnya bagaimana kabar kalian semuanya yuk jangan lupa subscribe dulu like comment and share di media sosial kalian Nah teman-teman kali ini saya mau mengajak kalian semua ke salah satu pantai yang ada di Hualien. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini hamparan laut yang sangat indah menurut aku ya, karena ini tanpa editan tanpa filter, lautnya bener-bener berwarna biru seperti yang kalian lihat saat ini. Awalnya kita juga pengennya santai aja gitu kan, pengen lama-lama di sini, tapi anginnya dan ombaknya tuh kenceng, aku nggak berani deket ke sana Susan sempet sih deketin ke pinggiran pantai tapi aku bilang jangan terlalu deket karena ombaknya tuh cukup besar dan sebenarnya ini bukan liburan ya nanti aku bakalan kasih tahu atau cerita sedikit kenapa aku bisa kesini dan bisa liburan sama adek aku oke okay, terima kasih semuanya saksikan terus video ini sampai selesai oke teman-teman kita lanjut lagi nah dari inilah awal mulanya aku bisa liburan sama adek aku bareng keponakan bos aku ya yang waktu aku jaga kakek meninggal itu jadi dikarenakan aku setiap hari masih merasa sedih semenjak kakek meninggalkan kita semuanya aku tidur sendirian setiap malam biasanya aku ngelihat kakek di ranjang itu tiba-tiba aja kakek udah enggak ada jadi aku bener-bener sedih banget tiap hari di rumah tuh masih sering nangis akhirnya keponakan Keponakan ini ya, keponakan bos aku ngajakin liburan ke kota dia yang ada di hualien. Kebetulan kan ada aku kerjanya juga di hualien. Akhirnya aku bisa liburan, diajakin sama dia, katanya kurang lebih tiga harian ya, jadi tidur di rumah mamahnya. Tapi setelah di sana kan dia pulang lagi ke Taipei, dan aku tinggal bersama ibu dan keponakannya kata mamahnya udah di sini aja dulu sambil menunggu job baru sebenarnya udah ada beberapa tawaran job tapi aku masih belum nerima ya belum cocok dengan apa yang aku inginkan dan alhamdulillah majikan aku sebelumnya itu sangat baik jadi mereka bilang nggak usah pulang ke agent aku masih tetap tinggal di rumah mereka akhirnya aku kasih tahu sama adik aku ya Mbak, sekarang udah ada di Hualien nih. Gimana kamu mau izin libur nggak sama bos kamu? Kalau dijinin, yuk kita liburan bareng-bareng, mumpung cc-nya mau ngajakin kita jalan-jalan gitu kan. Dan alhamdulillah, ada aku coba beranikan diri untuk uh, meminta izin libur ya. Walaupun bukan weekend ini, bukan weekend ya, karena ada aku tuh nggak bisa libur kalau Sabtu Minggu. Akhirnya dia dijinin, dia naik taksi pergi ke tempat kita dan Cece ngajakin kita jalan-jalan ke salah satu pantai yang ada di Hualien ini. Bener-bener apa ya? Kita happy banget, happy banget dari pagi sampai malam. Tapi Cece-nya tuh sibuk, jadi nggak bisa ngajakin kita muter-muter terlalu lama. Dia cuma nganterin so kalian mau kemana. Itu juga nggak paham ya untuk daerah uh, di Hualien ini, karena jarang liburan jauh-jauh juga. Paling ke stasiun atau ke pasar malam. Setelah diajak ke sini, katanya dia juga mau ngajakin kita ke Taman Bunga.